Aba? Ba? Ah, eh nan, nan. Atnan, Betul lah, atnan. Tiada,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 <gak> nggak kelar-kelar ya guys karena memang iklan raya di Malaysia itu banyak banget dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sokong terus channel ini ya kan Terima kasih buat teman-teman semua yang sunantiasa mendoakan saya Alhamdulillah sekarang saya sudah sehat ya kan terima kasih buat kawan-kawan Terima kasih semua sahabat-sahabatku yang Masya Allah ya kekuatan doanya itu Masya Allah Allahu akbar itulah gunanya kita punya teman punya sahabat yaitu saling mendoakan agar supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Allah akbar Oke okay guys, kali ini kita akan mereksen sebuah video dari Afin ya, yaitu memori abah. Alhamdulillah sedihkah nih iklannya. Saya dari kemarin nonton iklan raya itu ada yang nangis, ada yang gimana gitu, guys ya. Aduh, ada yang lucu juga sih, ada cuman lebih kebanyakan nangis gitu, guys ya. Karena memang sangat-sangat menyentuh sekali. Nah, langsung saja saya sudah penasaran, guys, gimana? Ya, langsung kita play videonya. Let's go. Jumpai saya. Assalamualaikum. Ini. Kecil banget suaranya. Mak, masih apa? Alhamdulillah, mak Mak, apa mana mak? Tak nampak pun. Abang kau, adik kat belakang tu. Ado. Mak. Ana balik. Ha. Siapa ni? Oh memorinya lupa mungkin bapaknya. Bagus guys pemerannya. Wah. Wah. Ini ini suasana waktu saya kecil juga guys dengan nenek saya itu juga seperti ini ya guys ya ya buat ketupat terus sendiri tapi nenek saya masya Allah masya Allah akbar nenek saya itu pandai banget guys buat ketupat mau bentuk apa saja itu bisa saya belajar tuh kayak susah banget asli susah banget oke apakah teman-teman semua di sana itu pandai membuat ketupat guys ya? Pokoknya harus belajar loh, harus belajar Nyesel kalau nggak belajar Kalau teman-teman istilahnya -teman suka tinggal di kampung gitu Memang kena belajar dan wajib tahu gitu guys ya Karena menyenangkan sekali Hal-hal kayak gini nih susah sangat untuk dilupakan Seperti itu guys, sangat menyenangkan sekali Saya masih terbayang-bayang sampai sekarang Ya ketika ya membuat ketupat dengan nenek lepatu Mengisinya Allahu akbar Ya Masya-Allah. Seronoknya guys ya. ya. Atuk, atuk. Cuma ibu ngapi. Sebab atuk dia dah hilang hilang ingat. Itu Aba. eh, cucu abah tu datang sini sekali-sekala je tau. Apa cuba agak imas sikit dengan kita orang kat sini. Ni apa benda ni? Dengan kamera tu tak habis-habis apa -habis -habis yang bagus sangat pasal kamera tu? Cucu apa tu? Abah tak boleh jalan. Ah. Persabah kau tu kan sakit. Dia tak ingat. Mau bersabarlah, Nan. Adina, hmm. buat anak -anak, anak kita ya apa? Eh. kita orang nak main layak -layak. Kecil banget suaranya Boleh. guys Hei, ada Adik, bukan kerja. Ah, okey, Abah. Ya. Alhamdulillah. Abah. Alhamdulillah. Apa? selalu berdoakan kebahagiaan. Kamu berdua. Terima kasih, Abah. Allah. Ya, <laughs> cepat. Oh, <laughs> Apa? Ba? Ah, uh, adnan adnan, adnan pak, <laughs> betul adnan, adnan <laughs> pak. 我愛你 <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Cukup keadaan, dampingilah dengan penuh kesabaran sebagai tanda keikhlasan dan kasih sayang yang tiada batasan. Afin, bikin saya nangis. Ah. Tak tahu lah nak cakap apa guys. Memanglah iklan Raya Malaysia ni membuat kita tu macam mana. Aduh saya oh, dalam apa jua keadaan dan dampingilah dengan penuh kesabaran sebagai tanda keikhlasan dan kasih sayang yang tiada batasan selamat hari raya Aidilfitri. mohon maaf lahir dan batin saya yakin teman-teman semua pada nangis ya di part itu oh my god kita baca komen sebentar guys Sensitive dan very touching raya, happy raya to Afin staff Ya, yeah. buat Afin dan tim semuanya, selamat hari raya Idul Fitri ya Aduh, asli kalian tuh bikin saya nangis guys Keren banget, asli keren banget gugur air mata terbaik jalan cerita lakonan semua berkumpul semua setahun sekali APB APB tu ke okay, anggota apa ya tak faham cuba jelaskan ya janganlah tinggi-tinggikan suara ya bersabarlah jika ada silap dan salah a uh, tanya hati ya, kan uh, apa niat kita nak balik beraya uh, sudah tentu nak ingin nikmati kebahagiaan semoga semua berbahagia hingga ke jannah salam aidil fitri semua Tania Afin dapat membuat iklan ayah mengalirkan air mata. Oke. Okay. Berjura air mataku. Dua pelakon hebat. Abang Harun dan Abang Hisham. Terbaik. Well done Afin. Dan video production company. Terbaik. Asli guys. Hargailah pengorbanan ayah dan ibu. Supaya tak. Tidak teka. Tidak tekal. Kalau kita. Tengok guys ya memang betul ketika orang tua kita sakit tu kesabaran yang paling penting apalagi penyakit yang tidak ada obatnya iaitu penyakit lupa setiap manusia pasti mempunyai penyakit ini kelak maka daripada itu ada cara tersendiri supaya kita tak lupa ya alhamdulillah kalau saya ingat nenek saya tu sampai dia sakit parah Ya kan? Baru dia tak membaca Al-Quran Tapi semua dia ingat Jadi kalau kita tak nak ya, Hilang ingatan Ataupun mendapatkan penyakit pikun Maka perbanyaklah membaca Al-Quran Kalau saya belajar daripada nenek saya Nenek saya tu setiap selesai solat Dia tak pernah lepas daripada Al-Quran Dia senantiasa membaca Al-Quran Dan dia tu tidak minus Mata dia normal Sebab apa? Ketika dia baca Al Quran, ni ya kan? Ah, lampu tu memang memang khusus kepada Al Quran saja, dan mata dia terfokuskan kepada Al Quran sehingga sampai dia meninggal pun di usia yang sangat-sangat tua, saya cakap macam tu eh sampai tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh kalau tak silap sebab nenek saya tu lupa dia untuk tanggal lahir kerana masa dulu tu dekat Indonesia memang tak ada macam KTP ataupun apa surat tanda pengenal sebab memang dekat kampung sangatlah macam tu ha. Yang dia ingat, yang nama-nama anak semua ingat-ingat semua lah. Cuma untuk kelahiran dia itu memang tak ingat. Memang kalau tak ada yang bagi tahu pun, kita pun tak tahu kan. Lahir saya pun dah lupa ni. Hari apa, kan? Tanggal, tanggal tetap ingat lah sebab ada dekat tepi kan, dekat IC kan. Jadi, cara agar supaya mengurangi ataupun menanggulangi penyakit daripada pikun itu sendiri adalah ya kita taat kepada Allah dan terus-menerus membaca al-Quran. Ada tak orang yang istilahnya hafal al-Quran dan dia tekun ya membaca al-Quran, istiqamah membaca al-Quran sampai akhir hayatnya pun dia tidak akan pernah lupa kepada al-Quran. Itulah obat daripada pikun kalau saya cakap ya untuk menanggulangi kita lah supaya tidak pikun nantinya. Maka daripada sekarang Ah, kita menabung, ya kita senantiasa mengaji, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala, yang mem memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala, terutama membaca Al-Quran ini agar supaya kita terhindar daripada penyakit pikun ini, guys. Allah WaalaikumusSabawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah Waakbar. Afiin, Afiin. Aku tak faham nak cakap apapun apa-apa ah, pun ini iklan the best ya memori Abah Allah nangis guys <laughs> Oke okay, itu saja video kali ini Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai guys saya pamit undur diri apabila teman-teman punya request atau punya istilahnya apa-apapun yang nak ditanyakan boleh DM di Instagram saya di mujib atau langsung tulis di kolom komentar nanti tapi mohon maaf guys kalau di kolom komentar kadang saya nggak baca. Jadi kalau lebih khusus nanti ke DM di Instagram aja, oke? Okay? Oke, okay, itu saja video kali ini. Terima kasih dah tengok, dah support, dah tonton video-video saya semuanya. ya. Setelah eh, tengok video ini, silahkan tengok video-video saya yang sebelumnya. Karena terkadang terlewatkan macam itu, ya kan? Oke, okay, saya Pemain Ududri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.